Apa hubungannya Liga Super Eropa atau European Super League dengan kaum New Mind? Kita semua tahu mendadak 12 klub mau hengkang dari FIFA dan tidak mau lagi ikut aturan main Liga Eropa versi FIFA di Eropa. 6 klub dari Inggris, 3 dari Spanyol, dan 3 dari Italia. 12 klub ini bergabung dengan ISL, Liga Super Eropa yang baru dibentuk dengan aturan main baru. Bukan aturan main di lapangannya, namun aturan main bisnisnya baru yang mereka mau lakukan. Liga Super Eropa mengubah bisnis model sepak bola Eropa mungkin dunia kedepannya ini meniru bisnis model olahraga Amerika yang punya aturan sudah lama mempraktekkan bisnis model tersebut. Kita ke Amerika sebentar. NBA dari dulu itu melawan hegemoni FIBA. Ada three point shoot, tidak boleh zone defense. Dan banyak lagi aturan main diubah yang tujuannya membuat permainan bola basket enak ditonton, high score, dan atraktif. NBA ditentang keras dengan FIBA dan aturan organisasi basket internasional. Sehingga melarang pemain NBA ikut Olimpiade. Namun NBA serta Amerika cuek aja. Faktanya basket di bawah NBA lebih atraktif. Lebih menarik banyak penonton. Menarik banyak iklan dan sponsor. Sehingga FIBA suatu hari menyerah. Pembasket NBA akhirnya bisa tanding di Olimpiade. Dan semua aturan NBA diadopsi oleh FIBA. Sistem salary cap, drafting pemain, transfer antar pemain, hak siar media. Semua dibuka transparan oleh NBA ke klub bola lainnya. Ini beda banget dengan FIBA yang punya aturan dulu yang semuanya tidak transparan. Hal ini membuat bola basket selain menjadi tontonan menarik juga menciptakan ekosistem bisnis yang besar. billion dolar putarannya per tahunnya. Organisasi ala FIBA tidak akan bisa membuat bisnis olahraga berputar kencang. Demikian juga aturan FIFA di dalam sepak bola. ESL adalah sebuah langkah rebel atas ketidaktransparanan arogansi organisasi FIFA yang bisa lebih kuat dari sebuah negara sekalipun. Bayangkan kalau dalam liga super Eropa nggak ada offside aja apa nggak sepak bola menjadi new games yang atraktif skor bola bisa 9 sama 7 bisa double digit nggak membosankan seperti dulu Dimana dalam dua kali empat menit golnya cuma satu Ketika 12 klub ini memisahkan diri, empat media besar termasuk Disney menggelontorkan 4 bilion dolar. ASL punya salary cap pemain, sistem draft pemain yang unik berdasarkan statistik. Sehingga klub juara tidak mendominasi talent, namun klub non juara bisa dapat talent yang bagus bergiliran. Itu disebut demokratisasi talenta di Amerika sudah lama dipraktekan di dalam dunia olahraga basketball, baseball, Liga Soccer Amerika, NFL Football League menjadi olahraga lebih komersial. Para profesional yang pemain di dalam olahraga tersebut bisa kaya raya, atraktif dan terbukti membuat semua orang berolahraga. Terbukti banyak membuat atletnya kaya raya. Bukan seperti aturan FIFA di Olimpiade yang membuat atlet dia hari tuanya miskin padahal mereka sudah membela negara di masa mudanya. Klubball Eropa Yang mana pemiliknya banyak konglomerat Amerika Mulai gerah karena FIFA membatasi pendapatan bisnis mereka Penonton Eropa mulai bosan karena juaranya hanya itu-itu aja Pemain banyak yang merasa hari tuanya akan berat Kecuali mereka bintang besar Mending ikut liga ala demokratisasi talent Klubnya bisa berpeluang juara Dan hadiahnya bisa membuat tabungan di hari tua meningkat Sekalian aja top 16 klub digabungkan di dalam sebuah Liga Super di mana hak siar media dan iklan dibagi ber-16 daripada buat FIFA. Saat ini ada 12 tim menyambut dan Liga bisa dimulai. Iklan berdatangan. Sponsor sudah teken Bagi pengiklan ini lebih murah, lebih atraktif. Di Liga Super, FIFA meradang. Melarang pemain Liga Super Eropa tersebut ke World Cup atau membela negaranya. Namun apa pemain tersebut peduli kalau ternyata tiap bulan di Liga Super sudah World Cup? Ngapain nunggu 4? tahunan hak siarnya juga semua dimakan FIFA. Pemain top ini dan klub-klub itu adalah budak bisnis FIFA. Mereka, para pemilik klub yang 12 itu dan pemain top semua ini ingin mendapat bagian dari kue besar yang namanya sponsor dan tidak bisa dibawa FIFA. Liga Super melawan hegemoni dan sepak bola akan menjadi menarik ke depannya tanpa negara FIFA. Sekarang New Mind, yang menjadi tulang punggung Mardigo Nation. New Mind itu punya filosofis sama dengan Liga Super Eropa. Melawan hegemoni Barat hegemoni Tiongkok dan membuat bernegara Indonesia selincah liga super. Kita punya liga sendiri, aturan sendiri, tidak ikut IMF, tidak ikut OBOR. Pastinya bernegara lebih atraktif, printing money. Bunga pinjaman 0%, bunga deposito 0%, produksi berbasis ekspor akan mendapat pinjaman lima kali dari nilai aset. Serta banyak lagi aturan dalam tanda petik main bola bernegaranya kita ubah demi rakyat dan negara Indonesia berdaulat. Jadi sahabat bagaimana? Siap gabung bersama New Mind buat Liga Super sendiri? Seru loh?